Seekor naga yang mengguncang bumi bergema di langit pada saat ini. Raungan naga ini memiliki fluktuasi energi mengerikan yang terpancar darinya. Ruang di mana gelombang sonik berlalu bahkan mulai bergetar. Sepasang mata yang tak terhitung terangkat ke atas sebelum mereka menatap banyak tato lampu naga hijau melesat di langit dengan cara yang mengejutkan. Seekor naga hijau merentangkan tubuhnya yang besar dan energi yang kuat hadir. Itu tampak seperti kekuatan yang menakutkan. Yang bisa menghancurkan gunung disembunyikan di bawah sisik naga hijau. Sebanyak 50 tato lampu hijau naga. Fluktuasi energi itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Kekuatan itu benar-benar melebihi dari skill 10.000 ribu gajah surgawi Zouze. Tang Xinlian menatap langit dengan tak percaya. Pada saat ini, kekuatan luar biasa yang berputar di sekitar Lindung sebenarnya jauh melampaui kekuatan Zouze. Ini adalah langkah membunuh kakak laki-laki Lindong. Ini dikabarkan sebagai keterampilan pamungkas Raja Naga Hijau Kuno Kingzi. Mata besar Mulingshan menatap dengan kagum pada sosok itu, yang berdiri di antara banyak tato Cahaya Naga Hijau. Dia belum pernah melihat Lindong kembali sejak dia mengenalnya. Tampaknya ada kepercayaan yang tak ada habisnya di hati Lindong. Justru kepercayaan diri inilah yang memungkinkan dia melakukan perbuatan luar biasa. Orang itu. Ekspresi Zhou Zhe juga sedikit rumit saat dia melihat dari jauh. Dia mengetahui rencana itu dari Tang Xin Lian dan ternyata Moluo benar-benar memikirkan Lindong. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak seimbang di hatinya pada awalnya. Setelah semua reputasinya dicautik dimensi jauh melebihi Lindong, yang baru saja muncul. Meskipun dia telah mendengar banyak prestasi yang dilakukan oleh yang terakhir, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar akan melampaui dirinya dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa sedikit tidak bahagia setelah dia tahu bahwa Muluo telah menempatkan chip terakhirnya pada Lindong. Namun pada saat ini, emosi ini secara bertahap menghilang di tengah-tengah perasaannya yang rumit. Pria muda itu, yang telah melangkah pada saat terakhir, memang menggunakan tangannya sendiri untuk membalikkan keadaan dengan setiap ons kekuatannya. Bang Naga Hijau melonjak ke depan, sementara lampu hijau berkumpul di mata Lindong. Ekspresi di matanya sangat keras saat menatap Huachen yang jauh. Pada saat berikutnya, jari-jari kakinya tiba-tiba menekan tanah sebelum bayangan Naga bersiul di langit. Lampu hijau yang megah tampaknya telah menembus udara saat muncul di depan Huachen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Seberapa cepat ketika Huachen melihat Lindong bergegas ke arahnya? Dia menyipitkan matanya. Selain itu, Tato 50 cahaya naga hijau melonjak di sekitar tubuh lindung menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Ayo serang bersama, api hitam menyembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen. Dia baru saja berteriak keras ketika ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa susiu berada sangat jauh dan tidak mungkin bagi mantan Siu untuk bergabung dengan dia. Bocah ini. Serangan mengejutkan dari sebelumnya sebenarnya dimaksudkan untuk memisahkan kita berdua. Mata Hua Chen menyala sementara guncangan di matanya tumbuh. Kuh, tapi bahkan jika aku sendirian, akan terlalu mudah untuk membunuhmu. Ekspresi ganas dengan cepat melonjak ke mata Hua Chen saat dia tertawa dingin. Api hitam bergolak cepat-cepat di tubuhnya dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Great Sky Demon Fire Iblis Palam tangisan rendah dan dalam tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Huachen sementara riak menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan Bang Pukulan Huachen sangat sederhana namun semua orang bisa melihat ruang di sekelilingnya berubah pada saat ini Api hitam berkumpul dengan gila di tinjunya sementara kekuatan penghancur yang menakutkan dilepaskan darinya Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan Kilatan dingin muncul di mata Hua Chen. Tatapannya seram saat dia menatap sosok lampu hijau di dekatnya. Lampu hijau dalam mata lindung juga menggumpal tiba-tiba pada saat ini. Dia tidak mundur saat menghadapi serangan balasan ganas dari Hua Chen ini. Sebagai gantinya, dia mengepalkan tangan dengan erat dan melemparkannya ke depan. Mengaung, 50 tato cahaya naga hijau berdesis bersama. Sama seperti naga ganas yang keluar dari sarangnya. Mereka menggumpal pada tinju lindong. Segel kursi naga hijau surgawi. Teriakan itu terdengar dan lampu hijau melonjak. Tinju naga hijau yang sangat cerah tiba-tiba terbentuk di bawah kepalaan lindong. Akhirnya, sebuah kepalan tangan menembus ruang kosong dan berbenturan dengan kejam pada kepalan api hitam. Yang bergerak cepat, di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang, suara rendah dan dalam bergema di langit seperti guntur yang teredam. Saat tabrakan terjadi. Segera setelah itu, semua orang melihat tornado hijau dan hitam tiba-tiba muncul di tempat di mana keduanya bentrok. Energi kekerasan yang tersebar langsung membelah gunung besar. Swosh swosh. Para ahli yang awalnya dekat dengan medan perang, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat ini. Takut diseret ke dalam pertarungan. Mereka buru-buru mundur. Setelah semua. Kemungkinan bahwa bahkan ahli tahap kematian mendalam akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan jika ia terseret ke dalam tornado hijau-hitam itu. Pertarungan mereka sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Susiu menatap tornado hijau-hitam di langit yang jauh sementara mata berbentuk berliannya menunjukkan ekspresi muram. Bahkan dia tidak berani dengan mudah meremehkan serangan ini dari Lindong. Ledakan Kedua sisi dari tornado hijau hitam tiba-tiba menjadi terdistorsi ketika sepasang mata yang tak terhitung terfokus pada tornado yang berputar gila. Bang! Lampu hijau dan api hitam tergagap ketika dua sosok tiba-tiba terbang mundur. Masing-masing dari mereka terbang dengan cepat mundur lebih dari 10.000 kaki sebelum mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Swash! Setiap pasang mata hadir baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur berkumpul kedua sosok saat mereka terbang mundur. Yang pertama menghilang adalah lampu hijau dan sosok kurus muncul. Pada saat ini, lengan bajunya telah berubah menjadi debu. Darah menggulung lengannya dan mulai menetes ke bawah. Kua chen itu seruan terdengar sementara beberapa penonton merasa terpana dengan kondisi lindung saat ini. Segera, banyak pasang mata buru-buru berbalik ke sisi lain langit. Api hitam di tempat itu mulai perlahan menghilang. Huachen yang terbungkus dalam juga terpapar di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis, suara udara dingin yang dihirup muncul setelah Huachen muncul. Pada saat ini, tubuh bagian atas Huachen langsung. Banyak luka memanjang ke atas dari lengannya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia terlihat relatif menyedihkan. Tentu saja, Bukan hanya penampilan menyedihkan Huachen yang mengejutkan semua orang, sebaliknya itu adalah fakta bahwa lengan kanan Huachen terdistorsi, pulang tajam menembus dari bahunya saat darah mengalir dari sana. Salah satu lengannya benar-benar patah dalam bentrokan mengejutkan sebelumnya. Dia sebenarnya mematahkan salah satu lengan Huachen, murid-murid Tang Xinlian, Zhou Zhe, dan bahkan Su Xiu yang jauh tiba-tiba menyusut pada saat ini. Kejutan muncul di wajah mereka. Tidak ada yang menduga bahwa Huachen, yang telah mengalahkan Tang Xinlian sebelumnya, benar-benar memiliki salah satu lengannya patah di kepala saat bertarung. Pukulan sebelumnya dari Lindong sebenarnya ini menakutkan. Langit diam, Lindong terengah-engah. Segera, dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Devoring Power melonjak dalam tubuhnya saat melahap api hitam aneh itu, yang telah menyerang tubuhnya. Dia hanya kehilangan lengannya. Dia benar-benar kuat. Lindong mengangkat kepalanya setelah dia membersihkan energi yang telah menyerang tubuhnya. Dia melihat penampilan menyedihkan Huachen dan mengerutkan kening dengan lembut. Desahan lembut terdengar. Huachen memang kuat. Dia tidak pernah berharap bahwa dia masih tidak dapat membunuh Huachen meskipun mengaktifkan semua 50 tato lampu hijau naga. Dia sangat kuat. Lindong menghela nafas dengan lembut. Di langit yang jauh. Hua Chen menoleh untuk melihat lengannya yang terdistorsi. Segera, matanya berkedip-kedip gila. Sesaat kemudian, matanya kembali ke penampilannya yang menakutkan. Menggunakan tangan kirinya, dia meraih tangan kanannya dan menyentaknya dengan kejam. Retak, suara retak tulang muncul saat darah menyembur keluar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa Hua Chen sebenarnya merobek salah satu lengannya sendiri. Lindung menatap Hua Chen, yang telah menarik semua emosi di wajahnya. Kedua matanya sedikit menyipit, itu seharusnya teknik terkuatmu, kan? Hua Chen perlahan mengangkat kepalanya. Mata yang sangat hitam menatap Lindung saat suaranya yang tanpa ampun menyebar di langit. Su buka segelnya, aku ingin membunuhnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1020. Masing-masing menggunakan teknik terkuat mereka, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Banyak pasang mata berbalik untuk fokus pada Hua Chen yang melayang di langit dan mengeluarkan aroma berdarah yang kaya. Setelah wajahnya mengalami distorsi yang menakutkan, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, ketenangan yang aneh itu menyebabkan jantung seseorang menjadi semakin dingin ketika darah terus menetes dari lengannya. Susi Hu yang jauh juga muncul di samping Hua Chen pada saat ini. Dia melirik luka yang terakhir dan sedikit kejutan melintas di matanya. Kemungkinan dia tidak berharap Lindung mampu menyakiti Huachen sejauh itu. Seperti yang aku katakan, bocah ini sedikit aneh. Dia tidak boleh diremehkan, Susiu berbicara dengan suara gelap dan serius. Tidak penting, Huachen tertawa kecil. Dia menatap pemuda di kejauhan sementara kepahitan dan kekerasan kejam perlahan melonjak. Tidak peduli seberapa banyak dia berjuang, Hasilnya akan sama. Itu adalah kematian. Senyum di mulut wajan secara bertahap menjadi semakin berbahaya. Segera, tangannya menggosok lengannya yang patah, menutupi telapak tangannya dengan darah. Selanjutnya, dia menggambar dengan lembut dengan jarinya. Garis-garis darah berkumpul di depan, dan setiap stroke akhirnya berubah menjadi simbol berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu akan membuka segel? Ketika Susiu melihat adegan ini, mata berbentuk berliannya sedikit menyusut. Lingdong benar-benar telah memaksa Hua Chen sampai sejauh itu. Sizzle-sizzle, simbol berwarna darah melayang di depan Hua Tiba-tiba, api hitam naik dari dalam simbol. Kemudian, segel yang dibentuk oleh jari Hua Chen berubah. Banyak simbol berwarna api hitam yang menyala terbang ke belakang. Akhirnya, mereka menembak ke alis jantung dan Tian dan area kunci lainnya. Tubuh wajan berhenti tiba-tiba setelah simbol-simbol itu memasuki tubuhnya. Auranya sepertinya menghilang secara misterius dari dunia pada saat ini. Ketika Tang Sinlian, Zhou Zhe dan yang lainnya melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Sensasi gelisah melonjak ke dalam hati mereka. Lin Dong juga sedikit mengernyit saat menatap wajan yang auranya telah menghilang. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh tempat. Namun, ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, semua orang merasakan lingkungan mereka mulai menjadi dingin. Berderit-berderit, kabut hitam tanpa sadar melonjak keluar dari tubuh Hua Chen sedikit demi sedikit. Pelepasan kabut hitam ini benar-benar menghasilkan suara rengekan yang dipancarkan dari ruang sekitarnya. Sementara kabut hitam menyebar, Hua Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini. Tampaknya ada darah yang menghimpun jauh di dalam matanya. Kejahatan yang tidak bisa disembunyikan hadir di dalam matanya yang berwarna darah. Bang, tiba-tiba Huachan membuka mata darahnya sebelum aura yang hilang tiba-tiba meletus sekali lagi. Selain itu, auranya benar-benar melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Angin kencang menyapu cakrawala, menyebabkan lengan Huachan berkibar karena angin pada saat ini. Di bawah cakrawala yang dipenuhi kabut hitam, dia tampak seperti dewa jahat yang turun ke dunia. Aura ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di luar cermin tak terukur terkejut oleh gelombang aura Hua Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa yang terakhir benar-benar menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Sialan, Gu Mengki mengepalkan tangannya dengan erat. Kegembiraan di wajahnya yang cantik yang muncul karena lengan Hua Chen patah, benar-benar menghilang. Lindong akhirnya menang setelah banyak kesulitan. Namun, situasinya secara tak terduga berbalik begitu cepat. Khawatir juga naik di wajah Guyan dan Guyan saat mereka berdiri di sampingnya. Kuah Chen benar-benar sangat kuat. Kemungkinan tidak ada lebih dari lima orang di klan Gu yang bisa mengalahkannya. Itu memang Yimo Aura, duduk di Aula Flame Divine. Mata Crimson Moluo tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia menatap ki hitam mengamuk di cermin tak terukur, sementara api redup naik ke permukaan tubuhnya. Itu memang aura Yimo, namun itu tidak murni. Tetua pertama dari aula api ilahi mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun demikian, kekuatan Huachen telah melonjak. Lindung kemungkinan akan mengalami kesulitan bertarung dengannya." Petik dua, bahkan tetua pertama dari Flame Divine Hall sangat terkejut dengan serangan Lindung sebelumnya, bahkan. Dia terkejut oleh fakta bahwa mantan itu benar-benar mematahkan salah satu lengan Huachen. Sayangnya, keuntungan yang dia peroleh dengan susah payah telah sepenuhnya menghilang pada saat ini. Memang agak sulit bagi anggota generasi muda seperti Lindung untuk berurusan dengan Nimo. Mo Luo menatap cermin yang tak terukur. Ada seorang pria muda kurus di dalam yang juga mengamati perubahan tidak biasa yang terjadi pada Huachen. Namun. Ketika Moluo tidak melihat banyak kepanikan di wajah muda itu, dia tersenyum. Sebuah kekaguman, yang tidak bisa disembunyikan, muncul dari matanya ketika dia berkata, King Zi memiliki penglihatan yang sangat baik. Seorang pria muda yang dia puji, benar-benar luar biasa, masih terlalu dini untuk melompat ke kesimpulan apapun sebelum akhir pertarungan. Itu harus menjadi kekuatan benih iblis, ini memang sedikit bermasalah. Lindong menatap aura jahat yang menyebar dengan cara mengerikan. Dia mengerutkan bibirnya, kedua matanya diturunkan. Dia tidak terlalu terkejut dengan teknik Huachen. Ini karena Trio Huoyuan telah menggunakan teknik serupa saat itu. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan tentang hal ini. Mata darah Huachen menatap Lindong. Ada kekejaman tak berujung melonjak di dalam mereka. Dia membuka mulutnya dan tersenyum pada Lindong. Putaran serangan sebelumnya seharusnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan Yuan di tubuhmu. Apakah aku benar? Lin Dong sedikit mengernyit saat dia mengepalkan tangannya. Kultivasi Yuan powernya berada pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan ahli tahap kematian mendalam asli-asli seperti Duo Hua Chen. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari energi mental dan simbol leluhur yang menelan. Yang diam-diam membantunya dengan menelan kekuatan Yuan alami untuk menggantikannya. Kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Apa yang bisa kamu gunakan saat ini untuk menentang aku? Hua Chen meringkuk sudut bibirnya dengan ejekan. Dia tertawa dengan cara yang menakutkan. Tenang, aku akan merobek semua anggota tubuhmu begitu aku telah mengalahkanmu. Lindong, mari kita serang bersama. Terletak di puncak gunung di belakang. Tang Xinlian dan Zhou Zhe, yang telah beristirahat sebentar, juga bergegas ke depan dan berteriak dengan suara yang dalam. Menilai dari kondisimu saat ini, Lin Dong melirik mereka berdua dan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Keduanya menderita luka yang cukup parah sebelumnya. Selain itu, mereka tidak memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka dalam rentang waktu sesingkat itu. Kami setidaknya bisa memblokir mereka untuk sementara waktu. Zhou Zhe mengepalkan giginya, matanya dipenuhi dengan kengganan dan kewaspadaan saat dia menatap Wu Chen, yang ditutupi dengan aura hitam. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, orang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, bukan tandingannya. Petik dua, Kamu seharusnya telah menghabiskan banyak kekuatanmu setelah bertarung sendirian untuk waktu yang lama. Komentar Tang Sin Lian Lindung menghela nafas saat dia melambaikan tangannya. Bahkan jika mereka berdua membantu, mereka hampir tidak bisa melakukan apapun dalam keadaan mereka saat ini. Oleh karena itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian sebelum dia dengan lembut berkata, "Percayalah padaku." Tang Xinlian terkejut, mata cantiknya menatap lindung yang serius. Bahkan pada titik ini, yang terakhir tidak memiliki ketakutan sedikit pun di matanya. Hati-hati. Tang Xinlian dengan lembut mengepalkan tangannya, meskipun pikirannya mengatakan kepadanya bahwa Lindong berada dalam kondisi yang sangat buruk, dia tidak menyuarakan keberatan di bawah tatapan yang terakhir. Di sampingnya, Zhou Zhe tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ini. Apakah orang ini masih berusaha memasang front yang berani? Kamu benar-benar seorang murid dari Sekte Dao, sama keras kepala seperti Zhou Tong saat itu. Hua Chen tertawa pelan setelah melihat adegan ini. Nada suaranya tiba-tiba menjadi keras. Sayangnya, nasibmu akan persis sama dengan Zhou Tong. Namun, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat senyum dingin Huachen. Tubuhnya perlahan turun dari langit. Setelah itu, ia mendarat di puncak yang menjulang. Mari kita bertarung habis-habisan. Lindong mengangkat kepalanya, mata hitamnya yang gelap menatap Huachen dan Susiu di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan membuka kedua tangannya sebelum membentangkannya. Ada segel aneh yang terbentuk di ujung jarinya. Bas-bas, tanah di bawah kaki lindung tiba-tiba bergetar lembut di depan banyak mata yang tidak pasti. Detak aneh seperti riak muncul dan menyapu tempat itu dengan keras. Keributan tiba-tiba terdengar setelah penyebaran riak ini. Ini karena mereka bisa melihat bahwa tanah dalam radius 500 km. Benar-benar menjadi sunyi sepi pada tingkat yang mengejutkan. Apakah ini, mata darah Hua tiba-tiba menyusut ketika dia melihat pemandangan ini? Perasaan bahaya yang ekstrim melonjak ke dalam hatinya. Kitab suci kesedihan besar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.